Sebagai berita tentang menara perak yang direbut oleh lindung dengan cepat menyebar, wilayah laut tetangga Sky Merchant Regent menjadi semakin berisik. Berbagai faksi mengirim pasukan mereka dalam upaya untuk mencari lindung dan merebut menara perak. Ada juga cukup banyak pakar di antara kelompok ini yang juga ingin terlibat dalam masalah ini. Setelah semua, daya pikat gua yang tinggal milik ahli tahap reinkarnasi benar-benar sulit untuk ditolak, namun. Kegiatan seperti itu tidak membuahkan banyak hasil. Sementara wilayah laut dalam kekacauan total, kuali merah-merah terus diam-diam bersembunyi jauh di dasar laut sambil menunggu semua itu berakhir. Ini berlanjut selama setengah bulan atau lebih, sebelum berbagai faksi mulai menarik diri dari pencarian tanpa hasil mereka. Kemungkinan lindung sudah pergi jauh, terlepas dari seberapa mampu mereka. Itu jelas tugas yang sangat sulit untuk menemukan seseorang dalam caotik dimensi yang tak berujung ini. Kuali merah-merah, yang telah disembunyikan di bawah terumbu selama setengah bulan, sekali lagi berkedip ketika keributan berangsur-angsur berakhir. Dengan sedikit sentakan, itu melesat keluar dari karang. Swoosh, meskipun kuali merah-merah telah bergegas keluar, baik Lindung maupun Mulingshan tidak menunjukkan diri. Sebaliknya, Lindong mengontrol kuali, dan dengan hati-hati menembak melalui laut dengan tenang. Pada saat ini, dia jelas takut bepergian di atas permukaan laut. Meskipun pencarian telah meluas di bawah laut, itu sangat sulit bagi orang biasa untuk menemukan burning sky cauldron di dalam laut karena kemampuannya untuk menyembunyikan diri. Mereka berdua melakukan perjalanan bawah air dengan cara ini selama sehari penuh. Hanya ketika Lindong merasakan bahwa pencarian di atas permukaan laut secara bertahap berkurang. Akhirnya dia mengontrol Burning Sky Cauldron dan meninggalkan air. Ini benar-benar mencekik, Mulingshan dengan cemas keluar dari dalam Burning Sky Cauldron saat mereka keluar dari permukaan laut. Kemungkinan berada di Burning Sky Cauldron selama periode waktu ini benar-benar menyebabkannya merasa tertahan tak tertahankan. Ini adalah kesalahan kami untuk membuat kekacauan besar kata Lindong sambil tersenyum. Kemungkinan nama mereka bahkan menyebar ke seluruh wilayah laut yang berdekatan. Lagi pula, tidak banyak di dunia ini yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk merebut item dari ahli tahap kematian mendalam dengan kekuatan ahli tahap awal kehidupan mendalam. Saudara Lindong, kemana kita harus pergi sekarang? Mata Lingshan menatap Lindong saat dia bertanya, wilayah lautan petir langit, apakah kamu ikut? Lindong menyeringai dan berkata, karena kita telah mendapatkan kunci untuk buah yang tinggal jika ahli tahap reinkarnasi. Bukankah itu berarti kita membuang sumber daya alam yang berharga jika kita tidak pergi? Petik dua, Buah ahli tahap reinkarnasi tinggal. Bagus, bagus. Mulingshan mengedipkan matanya yang besar saat dia segera mengangguk terus-menerus. Tujuannya melarikan diri dari klan adalah untuk mendapatkan pengalaman. Menuju ke gua yang disebut Pakar Tahap Reinkarnasi, yang tinggal bersama Lindong dengan jelas selaras dengan tujuannya. Lindong tersenyum dan mengangguk setelah melihat ini. Setelah itu, dia mengintip ke kejauhan dan berkata, "Menurut peta, ada jarak yang cukup antara tempat ini dan wilayah lautan langit. Bahkan dengan kecepatan kita, kita mungkin akan membutuhkan satu bulan perjalanan." Petik, dua, maka kita akan butuh tumpangan. Mulingshan memiringkan kepalanya. Jika mereka terus melakukan perjalanan dengan cara ini, mereka akan bertemu dengan beberapa badai di laut. Beberapa bencana ini bahkan akan menyebabkan para ahli tahap kematian mendalam untuk bersembunyi. Ini akan menunda perjalanan mereka. Mengendarai, kami tidak memiliki sesuatu seperti ini. Lindong berbicara dengan gaya terkejut. Kihi, Mulingshan tertawa. Segera, dia mendarat di permukaan laut. Tangan kecilnya menyentuh air, dan gelombang sonik misterius dengan cepat dipancarkan dari tangannya. Lindong samar-samar bisa merasakan bahwa gelombang sonik menyebar ke kejauhan dengan kecepatan yang menakutkan di dalam laut. Sikap itu seolah-olah memanggil sesuatu. Lindong menyaksikan adegan ini dengan rasa ingin tahu. Setelah itu, dia diam-diam menunggu. Ini berlanjut selama sekitar satu jam, sebelum jantungnya tiba-tiba bergetar. Dia bisa melihat bayangan besar muncul dari dasar laut. Segera setelah itu, gelombang mengerikan datang melonjak ke atas. Suara peluit paus yang jelas terdengar. Paus biru besar, yang ukurannya ribuan kaki, pecah dari laut dan muncul dalam pemandangan Lindong. Ini adalah Lindong kaget saat dia melihat paus biru raksasa ini. Beberapa simbol cahaya hadir pada tubuh besar paus ini. Ini menyebabkan dia bisa merasakan energi yang luas dan kuat di dalam tubuh itu. Ini adalah paus misterius penjaga laut. Kecepatannya adalah di antara lima teratas dalam binatang laut di dalam Chaotic dimensi ini. Tidak ada badai yang bisa mencegahnya maju. Hihi. Dengan itu sebagai perjalanan kita, kita akan dapat melakukan perjalanan sedikit lebih cepat. Meskipun saudara lindung cukup cepat, kamu pasti tidak akan dapat bersaing dengan itu di laut. Mulingshan mendarat di paus biru besar, tangan kecilnya menepuknya, sebelum dia mengangkat kepalanya dan tersenyum berkata kepada Lindong. Mata Lindong sedikit aneh ketika dia menatap makhluk yang sangat besar ini. Dia juga menyeringai dan tubuhnya turun dari udara. Setelah itu, dia duduk di tubuh besar paus penjaga misterius laut. Simbol-simbol cahaya berkelebat di tubuh paus misterius itu ketika dia duduk. Ketika pelindung cahaya muncul untuk melindungi mereka. Kekuatan Paus penjaga misterius laut kemungkinan sebanding dengan ahli tahap mendalam kehidupan sebelumnya. Lindung bisa merasakan kekuatan agung melonjak dalam Paus besar di bawahnya. Dan dia tanpa sadar mengklik lidahnya. Untungnya, Mulingshan adalah anggota klan Paus Sage Abadi. Dan memiliki otoritas dan kendali mutlak atas semua Paus. Selain itu... Itu akan menjadi tugas yang relatif sulit jika mereka ingin menangkap binatang laut yang begitu kuat sebagai tumpangan. Ayo bergerak, Mulingshan melambaikan tangan kecilnya. Saat lonceng perak seperti tawa muncul dari mulutnya. Paus penjaga laut misterius mengeluarkan dengung lembut dan laut segera bergetar. Tubuhnya yang besar telah berubah menjadi kilatan cahaya biru saat memotong angin dan ombak. Dalam sekejap, itu ditembakkan seperti panah. Lindong menyaksikan adegan ini dan tersenyum puas. Dengan benda ini, mereka seharusnya bisa mencapai wilayah lautan langit beberapa hari sebelumnya. Sementara Lindong dan Mulingshan sedang mengendarai paus penjaga misterius Sisi, tidak ada dari mereka yang menyadari cahaya yang tiba-tiba melintas dari laut yang sangat jauh. Cahaya itu sangat cepat, namun, yang aneh adalah bahwa bahkan riak sedikit pun terbentuk di laut ketika cahaya lewat. Seolah-olah cahaya itu sendiri telah bergabung dengan laut. Desir. Sinar cahaya yang melintas mendadak berhenti pada saat ini. Tampaknya berubah menjadi sosok manusia. Sosok ini mengulurkan tangannya dan meraih air di depannya. Itu adalah suara pemanggilan paus. Fluktuasi ini memang dari gadis kecil itu. Sosok manusia itu bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya dengan cepat bergerak dan menghilang dari laut ini dengan cara seperti hantu. Lindung diam-diam duduk di atas paus misterius itu. Matanya tertutup rapat. Yuan power yang besar dan perkasa melonjak di sekujur tubuhnya. Berulang kali membuat tubuh fisik dan medianya bergetar saat ia bernapas. Aura Lindung saat ini sedikit goyah. Dan kekuatan Yuan di sekitarnya bangkit dan jatuh dalam kekuatan. Situasi seperti itu tidak asing. Biasanya, ini akan terjadi ketika seseorang hendak tumbuh lebih kuat. Jelas. Setelah banyak pelatihan dan pertempuran sengit selama periode waktu ini, kekuatan lindung tanpa sadar telah meningkat sekali lagi. Pada levelnya saat ini, dia seharusnya sudah mencapai puncak tahap awal kehidupan mendalam. Dia hanya selangkah lagi dari level muka. Kecepatan pelatihan ini dapat digambarkan sebagai relatif cepat. Aku bisa memanfaatkan periode perjalanan ini untuk menerobos ke tahap mendalam kehidupan. Mata lindung yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Dia merasakan kekuatan Yuan yang megah di dalam tubuhnya saat dia mengepalkan tinjunya dan bergumam. Meskipun dirinya saat ini memiliki kemampuan untuk berurusan dengan ahli tahap kematian mendalam, dia hanya bisa menggunakannya sekali. Setelah itu, kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang karena kelelahan. Alasan dia bisa begitu efektif selama dua insiden sebelumnya adalah terutama karena orang tua bonjahat dan iblis tua Mosie takut mati. Kalau tidak, jika mereka terus mendesaknya, dia akan menjadi orang yang sial. Oleh karena itu, sebelum melepaskan teknik ini, Lindong perlu meningkatkan kekuatannya sendiri. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, mengandalkan objek eksternal tidak dapat diandalkan. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah diri sendiri. Aku masih memiliki dua tetes serum kelahiran spiritual inti di tanganku. Mari kita lihat apakah aku dapat mencoba terobosan. Lindong bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dia segera mengepalkan tangannya. Dan botol giok muncul di dalamnya. Dia sedang mempersiapkan usahanya. Ketika ekspresinya tiba-tiba berubah secara drastis. Kepalanya tiba-tiba terangkat dan matanya menatap langit di depannya. Tempat tertentu mulai menjadi agak terdistorsi. Pada saat ini, paus penjaga laut misterius juga tiba-tiba mengeluarkan peluit tajam. Itu menghentikan tubuhnya yang besar dan dengan hati-hati memperhatikan ruang yang terdistorsi. Itu, Mulingshan bergegas berdiri. Wajah kecilnya berubah sedikit ketika dia melihat ruang yang terdistorsi. Kami telah ditargetkan. Ekspresi Lindung sedikit jelek saat dia berkata, Selain itu, dari penampilannya, orang yang menargetkan mereka tampaknya bukan orang biasa. Bas-bas, sebuah titik di langit menjadi terdistorsi. Akhirnya, itu membentuk terowongan spasial. Segera setelah itu, Duo Lindung melihat seorang pria berpakaian hitam perlahan berjalan keluar dari terowongan spasial. Rambut panjang pria itu terbawa angin. Pakaiannya memiliki beberapa tanda seperti kerangka dan sepasang tangan yang sangat halus dan panjang menjulur dari lengan bajunya. Namun, ada aura hitam dan putih yang melekat di atas mereka. Haha, kamu adalah orang-orang yang telah merebut menara perak, kan? Pria berambut hitam berpakaian panjang sambil tersenyum melihat kedua Lindong di bawah dan bertanya dengan lembut. Siapa kamu? Tanya Lindong dengan suara rendah. Oh, pria berambut panjang itu berpikir sejenak. Sementara matanya tetap tertuju pada Lindong. Senyum muncul di wajah mantan itu saat dia perlahan berkata. Aku adalah penguasa gua dari Gua Angin Iblis. Wusuan. Murid Lindong langsung menyusut dengan erat. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Babak 928. Wusuan. Paus raksasa itu melayang di Laut Biru. Dari waktu ke waktu. Angin sepoi-sepoi akan bertiup melewati. Namun. Itu tidak mampu menghamburkan atmosfer yang sangat tegang ini. Di langit sebelum Paus Raksasa adalah seorang pria berambut panjang dengan jubah hitam. Dia sedikit tersenyum dan terlihat agak lembut. Namun, Lindong bisa merasakan es yang mengalir di bawah senyumnya. Kepala gua angin iblis, Wu Xuan. Lindong dengan erat mengerutkan bibirnya, dan ekspresinya tampak agak jelek. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang menargetkan mereka sebenarnya akan menjadi kekuatan besar. Ini adalah seorang ahli super yang dapat dianggap berada di puncak bahkan dalam seluruh caotik dimensi. Panggung Samsara, Lindong mengepalkan tangannya dengan erat. Dari penampilan energi hitam dan putih yang mengalir di sekitar tubuh Usuan, jelas bahwa dia telah mencapai tahap menggabungkan hidup dan mati. Dengan kata lain, Kepala gua dari Gua Angin Iblis ini adalah kekuatan besar yang telah melangkah ke panggung samsara. Pada level ini, dia sudah bisa dibandingkan dengan para master sekte-super sekte di wilayah Suan Timur. Ini akan merepotkan, Lindong mengerutkan kening. Jika orang yang mengejar mereka adalah ahli tahap kematian mendalam, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, orang yang datang adalah ahli pamungkas tingkat asli samsara. Mereka pasti akan dikuasai uap jika mereka bertarung. Tidak terduga bahwa kepala gua dari Gua Angin Iblis sebenarnya bersedia menurunkan dirinya untuk mengejar dua anak muda seperti kita. Lindong menarik napas dalam-dalam. Sebelum dia mengangkat kepalanya dan berbicara kepada Wu Xuan. Haha, aku tidak memburu kalian berdua. Suatu kebetulan bahwa aku menerima beberapa berita saat kembali. Setelah itu, aku mencari kamu di jalan. Usuan sedikit tersenyum dan berkata, merampok orang lain ternyata tidak baik. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menyerahkan barang itu dan kembali bersamaku ke gua angin iblis. Bagaimana menurutmu? Senyum Usuan lembut dan nadanya bahkan membuatnya seolah-olah terbuka untuk berdiskusi. Namun, Lindong mengerti bahwa justru orang-orang seperti itulah yang paling merepotkan untuk dihadapi. Lindong tersenyum. Dia bertukar pandang dengan Mulingshan di samping. Pada saat berikutnya, paus penjaga laut misterius tiba-tiba mengayunkan ekornya yang besar. Tiang air besar seribu kaki pecah dari laut, dan tanpa ampun menyerbu ke arah usuan. Pada saat yang sama, tubuh besarnya juga dengan cepat menyelam ke laut. Bang, pilar air meledak, namun kekuatan besar dan kuat yang terkandung di dalamnya secara otomatis menghilang ketika masih sekitar 100 kaki dari Usuan yang terakhir tersenyum sedikit dengan gelombang lengan bajunya air laut di bawahnya tiba-tiba membeku dan tubuh besar dari si guarding misterius Well juga terhenti pada saat ini benar-benar dua anak kecil yang kasar Usuan tersenyum tipis segera setelah itu dia mengulurkan tangan rampingnya jika itu masalahnya yang terhormat ini hanya bisa secara pribadi mengambil tindakan. Swosh. Saat suaranya memudar, kilatan dingin melintas di mata Lindong. Kakinya mendorong paus misterius itu. Dan tubuhnya bergegas maju. Dalam sekejap, dia muncul di belakang usuan. Segera, lampu merah darah muncul di tangannya. Cahaya darah ini melintasi telapak tangannya. Menyebabkan jejak darah segar muncul. Meratap. Aura mengerikan berdarah dan jahat tiba-tiba keluar dari dalam cahaya merah darah. Setelah itu, secara langsung merobek kekosongan, berubah menjadi cahaya darah yang sangat ganas menembus ke titik-titik fatal di punggung usuan. Kamu benar-benar berani mengambil inisiatif dan menyerang ketika menghadapi kepala ini. Keberanian ini benar-benar membuat aku lebih menghormati kamu. Petik 2. Usuan tersenyum tipis. Tetapi dia tidak menoleh. Dengan jentikan jarinya, hitam dan putih Ki tiba-tiba tersapu, dan tanpa ampun bertabrakan dengan cahaya darah itu. Bang, suara jernih muncul, lampu darah yang sangat tangguh langsung tercermin. Saat cahaya darah redup, itu berubah menjadi gigi berwarna darah. Ini mengejutkan harta jiwa Yuan yang diperoleh Lindong, Mansharktut. Bahkan didukung penuh oleh Lindong, itu masih mudah ditangani oleh Wu Xuan. Kekuatan ahli panggung samsara benar-benar agak menakutkan. Jadi bagaimana jika kamu adalah kepala gua angin iblis? Seekor anjing yang baik tidak menghalangi jalan seseorang. Petik 2. Sosok mungil bergegas maju sementara serangan lindung diblokir. Sementara dia berteriak dengan suara yang indah. Tangan mulingshan memeluk live dead coffin cover. Mayestik Yuan Power melonjak dan membanting dengan kejam ke arah usuan. Bang. Ekspresi Wusuan acu tak acu saat dia mengulurkan tangannya. Telapak tangannya bersentuhan langsung dengan live coffin cover yang masuk. Ketika bunyi gedebuk muncul, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Sebagai gantinya, tubuh muling dikirim terbang mundur. Gadis kecil, kamu benar-benar terlalu biadab dan ceroboh. Jika kamu melanjutkan dengan cara ini, kamu pasti akan diberi pelajaran. Wusuan memandang acu pada muling saat dia terbang mundur. Segera setelah itu, tangan rampingnya mengulurkan tangan. Sebuah balok cahaya hitam dan putih yang diisi dengan energi kehidupan mati merobek ruang, dan menembak ke arah yang terakhir dengan kecepatan kilat. Swoosh! Lampu hijau tiba-tiba melintas tepat sebelum Mulingshan hendak disambar oleh sinar cahaya hitam dan putih. Lindung memeluknya saat mereka dengan sedih jatuh di udara. Baru saat itu dia dengan sempit menghindari serangan itu. Lingshan, pergi dulu. Sayap naga hijau di belakang Lindong perlahan mengepak, ekspresinya agak suram saat ia berbicara dengan lembut kepada Mulingshan dalam pelukannya. Lindong jelas menyadari kesulitan dalam situasi saat ini, bagaimanapun, dia putus asa. Diri saat ini juga menjadi jauh lebih kuat daripada ketika dia kembali ke unik Devil City. Jika dia menggunakan semua kartunya, bukan tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari tangan Wu Xuan ini. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia sendirian. Meninggalkan, apakah itu mungkin? Suara Lindong mungkin lembut, tapi itu masih ditangkap oleh telinga wusuan. Dia langsung tertawa kecil, tampaknya ada kilatan dingin yang muncul di matanya. Dirinya saat ini tampak sedikit tidak sabar. Pergi, Lindong mengirim Mulingshan terbang dengan serangan telapak tangannya. Kekuatan lembut mendorongnya ke permukaan laut. Segera, dia melambaikan lengan bajunya dan lampu merah-merah terbang keluar dan berubah menjadi sebuah kuali besar. Cahaya memuntahkan dari mulut kuali dalam upaya untuk usuan ke dalamnya. Saudara Lindong, jika sesuatu terjadi pada kamu, aku akan meminta kakek pertama aku untuk memusnahkan gua angin iblisnya. Mulingshan mendarat di permukaan laut. Dia melihat pemandangan ini, menggertakkan giginya, dan berteriak dengan suara keras. Setelah itu, dia bergerak berniat untuk menyelam ke laut. Dia jelas menyadari bahwa dia tidak akan banyak membantu Lindong bahkan jika dia tetap di belakang. Basmi gua angin iblisku. Kilatan dingin melintas di mata Wu Xuan. Tubuhnya segera bergerak dan menghilang seperti hantu. Ini menyebabkan burning sky cauldron yang muncul di belakangnya kehilangan target. Lin Shan. Hati-hati. Hilangnya tubuh Wu Xuan menyebabkan Lindong terkejut. Saat dia buru-buru berteriak. Dari kelihatannya. Wu Xuan ini tampaknya berencana menyerang Mulingshan. Wajah kecil Mulingshan sedikit berubah setelah melihat ini. Tubuh mungilnya dipelintir dan dia langsung melarikan diri ke laut. Namun, sebelum tubuhnya bisa masuk ke air, Wu Xuan muncul di permukaan laut dan dengan keras menginjak permukaan air. Bang, seluruh laut tampak memberontak pada saat ini. Dan banyak pilar air melesat ke langit. Sosok mungil dikirim terbang oleh pilar air dengan cara yang menyedihkan. Kekuatan besar dan perkasa itu menyebabkan jejak darah muncul di sudut mulutnya. Kamu keparat, permusuhan meluap dari mata Lindong setelah melihat ini. Ketika dia mengepalkan kedua tangannya, sebuah arai cahaya aneh muncul dengan cara yang terlihat sebagian. Namun, Wu Xuan benar-benar mengabaikannya pada saat ini. Yang pertama bergerak dan muncul di depan Mulingshan. Dua jarinya melengkung saat cahaya hitam dan putih muncul di ujungnya. Seperti belati hidup dan mati, itu tanpa ampun menusuk ke tenggorokan yang terakhir. Bang, jari-jari hitam dan putih Wusuan hanya beberapa meter dari tenggorokan Mulingshan ketika laut besar di bawah tiba-tiba tenggelam. Dengan cepat, cahaya biru dengan aura hitam dan putih keluar dari sana dan langsung menuju ke Wusuan. Oh, serangan mengejutkan yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Wusuan berubah. Serangannya terhenti. Dan jari-jarinya turun untuk berbenturan dengan kejam terhadap cahaya biru itu. Bang, sebuah kekuatan yang menakutkan melanda langit. Segera, pilar air melesat ke langit. Sosok seperti hantu bergegas keluar dari pilar air dan menangkap mulingshan yang ada di udara. Siapa yang mungkin orang terhormat ini? Mengapa kamu ikut campur dalam masalah gua angin iblis aku? Usuan tersentak beberapa langkah ke belakang. Ekspresinya sedikit tenggelam. Saat dia berkata dengan dingin, air laut mengalir dari langit, sementara Lindong juga melemparkan tatapannya yang heran. Dia melihat seorang pria berpakaian biru berdiri di udara di dalam badai. Pria itu sangat tampan, dan kedua matanya biru. Dari kejauhan, ia tampak berkuasa atas lautan besar, dan tampak dalam dan tak terduga. Gua angin iblis, pria itu membawa mulingshan saat dia menatap usuan.